Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bukan? Nah, sekarang kita akan coba bikin kue merah putih. Mak Jasper ada. ian ya, yang mau ya, ya. bawahnya nggak lurus. ini udah saya potong-potong Kita bisa kita, kita taruh dulu. Oke, kita lanjut mulai menggosok batunya. diamen nomor 150-5 jamnya udah udah gaus kita ratain dulu pinggirnya dapat kotaknya zaman nomor 2 nomor 320 Tidak. awal kita angkat bawahnya dulu, angkat bawah, sama samping-sampingnya sudah masih ikutan dulu. Kalau untuk atasnya, antar belakangan kalau udah masuk ikutan. lagi di dalam ini pakai amplas yang 320 ini tadinya udah pertama kita 150 ini 320 saya percepat aja kita sedikit ini angkat. kelas nomor 800 nah semuanya udah kita ampas sampai sampai antas 1200 kita pakai